Setelah episode yang ke-8 tayang Gue boleh mengakui kalau sebenarnya itu hanya hal yang bener benar gak pantas untuk diomongin Tapi gue merasa perlu untuk menghibur kalian juga sekaligus Untuk mengurangi rasa kebosanan yang ada pada diri gue Karena pandemi inilah yang mengakibatkan semua orang menjadi mbak khawatir dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyuruh masyarakat berdiam diri dulu di rumah tapi sebenarnya memang betapa bosennya gue di rumah yang tadinya bisa pergi-pergi bareng, kualitatif bareng, ngobrol-ngobrol bareng dan sekarang jadi gak bisa keluar dan ngobrol-ngobrol bareng di tempat yang biasa kita suka nongkrong gitu tapi satu hal yang bisa kita lakuin supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi sama temen, quality time lagi sama temen, kayak biasa, yaitu dengan cara kita ngobrol bareng, ngobrol secara online. Kan gak ada gitu yang bisa kita lakuin selain ngobrol secara online, kan hanya itulah, kan hanya online itulah yang bisa membantu dan menolong kita di saat lagi pandemi kayak gini. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, gue akan langsung ceritain ke program diet gue. Gue ya, Jadi karena udah lama banget ya, kita nggak keluar rumah dan yang mengakibatkan orang tuh jadi bosen banget. Nah, nah karena si Corona inilah yang mengakibatkan kita semua tuh menjadi lebih banyak berak kreativitas atau berkreativitas yang lebih khususnya dalam hal memasak, seni dan berbagai hal lainnya. Karena corona inilah yang membuat kita menjadi terpaksa untuk makan sendiri di rumah. Soalnya kan kalau kita jajan di luar gitu di saat lagi kayak gini-gini nih ya. Di saat lagi kayak gini nih katanya sih kurang baik. Kenapa kurang, kok kurang baik? Iya, soalnya kan banyak virus yang menyebar sana sini. Nanti takutnya kita juga ikut kena lagi kan kalau kita makan itu. Oh gitu. Nah, gue lanjut ya. Iya, iya. Nah, karena lagi keadaan lagi yang kayak gini itu ya memaksa kita, supaya kita bisa masak sendiri dan makan masakan sendiri Nah, what's the problem? nah problemnya adalah, nyokap gue ngasih makanan yang bisa bikin gue gendut kalau gue kebanyakan makan itu, alright? oh haha, i see i see dan makanan nyokap gue kebetulan enak banget kan. Contohnya nyokap gue tuh suka banget kayak bingung. Besok masak apa ya? Besoknya lagi masak apa ya? Besoknya lagi masak apa ya? Dan akhirnya dia carilah di Google dengan berbagai resep yang ada di mana-mana. Yang ada di sana gitu. Iya gitu. Oh. Jadi karena itu lalu jadi nggak bisa berusaha untuk menjalankan program diet oh dengan baik dan benar. Ya tapi gue untung loh. Kenapa untungnya? Untungnya adalah gue kan suka banget tuh olahraga apalagi dance. Nah karena gue suka, gue lakuin. Aja ah, deh tuh olahraga supaya bisa membantu melancarkan pencernaan dan gue juga dibantu sama jus jambu yang bisa membakar pencernaan gue. Oh, ayo sih, Eh, dari tadi lo saya sih mulu. Ngerti kagak sih lo Biang gue jelasin. Iya, gue ngerti kok. Wah, ketawa lagi loh. Apa coba? Coba jelasin lagi ke gue. Apa yang lo ngerti dari penjelasan atau cerita gue? Nih. Jadi, karena kebanyakan orang tuh bosen banget ya selama di rumah aja, karena lagi quarantine. Maka dari itu, supaya lo nggak bosen selama di rumah aja #hashtag di rumah aja, lo memutuskan untuk menjalankan dan juga mensukseskan, mensukseskan program diet lo supaya lo lebih kelihatan kayak kurus dan juga nggak banyak lemak. Hmm, and then, nah then, setelah itu karena lo mau kelihatan kurus, maka dari itulah lo diet. Tapi karena nyokap lo sering banget masak makanan,nya bikin lo gagal diet, jadilah lo beneran gagal diet. Tapi itu nggak bikin usaha diet lo pasrah begitu aja lo terusin usahanya supaya lo bisa lihat kalau usaha lo itu berjalan dengan sempurna dan bisa membanggakan diri lo sendiri, ya kan? Penjelasan gue udah cukup bikin lo bangga kan, bahwa gue di sini tuh bener-bener ngedengerin apa yang lo jelasin atau apa yang lo ceritain ke gue. Ah iya ya, bener juga. Ah hebat lo bisa benar-benar menjelaskan ceritanya secara detail dan jelas banget. Wah, makasih banget lo ya. Udah mau ngedengerin curhat gue kalau sebenarnya gue tuh kepet diet, cuman karena gue nggak bisa fokus sama diet yang gue jalani, jadi makanya gue ya gini deh lo tau sendirilah ya. Harusnya gue mau ngapain? Oke. Okay. Thank you so much udah mau mendengarkan cerita gue selama ini. Kiranya apa yang gue share bisa berguna buat kalian semua. Tuhan berkati. Jangan lupa juga klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan kalau video ini berhasil untuk membuat kalian menjadi bisa diet, like ya video ini. Dan jangan lupa di subscribe sekarang juga dan sekaligus nyalain bell notificationnya. Bye!